you <laughs>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 untuk selalu memberikan kabar terbaru kabar baik dan kabar bahagia seputar Leslar tentunya baiklah sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini, Bang Mimin akan menyuguhkan kabar spesial dan kabar menarik dari Lesti dan Bilar untuk kabar pertama kita awal dengan kabar yang sangat luar biasa, ini spesial bahagia untuk keluarga Konoha dari Abang Fatih ya, patah <tuh> Abang L sedang duduk di meja biliar Masya Allah banget ya, ini dipostingannya Papa Bilar, dan ada sebuah pertanyaan Nih, dari BBL Uncle ama onti udah streaming, katanya tuh Udah dong, selalu Semangat untuk streaming lagu-lagu Bunda, apalagi Yang ingatinya Abang Fatih Wow, makin semangat banget ya, warga Konoha Mudah-mudahan kebahagiaan selalu Menyelimuti keluarga Leslar Dan kita semuanya, amin Selanjutnya, persahabat, kita simak juga diunggah nih, nya Papa Bilar setengah jam yang lalu. On posting, video single barunya Bunda Lesti Kejora, trending satu kata Papa Bilar ya. Dan kita lihat juga, disitu ada sebuah kalimat. Jadi ingat 2 tahun lalu, pas jadi model video klipnya Lesti Kejora, katanya itu Masya Allah Mudah-mudahan ya, next, lagu barunya Bunda Lesti, video klipnya Papa Bilar, amin Mudah-mudahan saja ada kejutan dan kabar gembira yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita Kemudian disimak juga persahabat ada kabar yang sangat membanggakan sekali alhamdulillah untuk single terbaru Bunda Lesti Sekali seumur hidup official musik video Sudah mencapai di angka 2,2 juta viewers satu jam yang lalu Ini persahabat ya info yang kita dapatkan dari abang underscore L Tetap semangat untuk warga Konoha Selalu streaming, hajar terus persahabatnya lagu Bunda Lesti Semoga bertahan di nomor satu trending Indonesia untuk umum Berikutnya, disimak juga cedukan vitamin bahagia dari Abang Fatih Masya Allah banget yang menemani Bunda of Air di Cianjur hari ini Bangga saat melihat Abang Fatih, selalu menemani Bunda Lesti Apalagi penampilannya luar biasa, maco dan sangat keren ya Abang El Kita doakan selalu yang terbaik, semoga Lesti Kejora selalu sehat dan apapun yang dilakukan hari ini Selalu diberikan kemudahan. Momen ini pun repost kembali. Oleh akun MR.MRL's.mrb kita simak juga di kalimat komentar ya, banyak tanggapan yang diberikan. Dari akun dia serikan di villa, mengatakan, "Masya Allah, ini baby cool dan macho amat, lagi tugas nemenin bundanya off air ya, Bang. Katanya tuh, lagi tugas nih, menemani." Bunda lesti of RDC Anjur, ini luar biasa kebahagiaan yang kita dapatkan. Berikutnya, momen cidukan pun kita dapatkan. Perhatikan, masya Allah ya, abang Fatih ternyata banyak yang ngefans sampai kamera di mana-mana tuh menyorot abang Fatih yang sedang digendong oleh Bunda. Bang Boril selalu siap siaga ya untuk selalu menjaga, masya Allah. Kita bangga melihat postingan ini karena terbukti sekali dukungan dan antusias warga Cianjur memang luar biasa. Semoga semakin banyak lagi doa, dukungan dan support yang diberikan untuk keluarga Leslar. Momen ini pun diunggah ya oleh akun BBLnya Leslar. Kalimat caption pun dituliskan, masya Allah si bayi banyak fansnya. Eh katanya tuh, masya Allah ya. Banyak fansnya abang L tuh, bisa-bisa ngalahin pandanya nih per ya Kita lihat juga di kolom komentar banyak tanggapan yang diberikan Dari akun instagram twinggirls85 mengatakan Gak ada yang boleh toel-toel ayang ya, lihat-lihat aja katanya tuh <laughs> Masya Allah banget ya, jangan ada yang toel-toel katanya tuh Abang Fatih hanya bisa dilihat aja, Duh, bersyukur ya seperti yang sudah melihat secara langsung ya, BBL yang sangat menggemaskan dan sangat ganteng Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kabar baik dan kabar bahagia dari idola kita Dan kita lihat juga di live Instagramnya Bang Boril Berada di perjalanan Sepertinya otw pulang ke Jakarta, persahabat saya doakan selalu yang terbaik Semoga selama sampai tujuan kita tentunya menunggu kabar gembira dan kabar baik selanjutnya dari idola kita. Tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, kabar baik dan kabar menarik seputar Leslar tentunya. Ini dulu informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar, bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.